halo teman-teman Mantap Balik lagi bersama Mang Asep ya teman-teman Lihat teman-teman Ada banyak mainan Seperti biasa Bantu Mang Asep Angkut mainan ya teman-teman Lihat Wadidaw Keren sekali teman-teman Oke Seperti biasa Markimu teman-teman Mari kita mulai teman-teman Mantap kita mulai dari yang sini dulu teman-teman Oke Kita ambil yang ini teman-teman Yang besar Wadidaw Lihat Yang ini truk tangki Pertamina Teman-teman Wadidaw Mantap betul Perusahaan milik negara teman-teman Mantap Oke Kita langsung angkut saja Mantap Wadidaw Lihat ada mobil proyek ya, teman-teman Ini mobil molen Mantap Oke eh, Mobil molen pusok teman-teman Mantap Oke kita langsung Simpan saja Wadidaw Wow lihat teman-teman Ada truk kebersihan Warna hijau teman-teman Mantap Wadidaw langsung saja Kita angkut ya teman-teman mantap wadidau, yang ini mobil box teman-teman mantap buat angkut barang dan pengiriman paket teman-teman wadidau, pokoknya ekspres teman-teman mantap langsung saja kita simpan mantap oke kita ambil yang ini teman-teman yang ini dinosaurus leher panjang teman-teman lihat punggungnya. wadidaw keren sekali teman-teman oke kita langsung simpan saja teman-teman wow sudah hampir penuh lihat wow lihat yang warna oranye ini uh, ini t teman-teman iya ini t -rek. mantap lihat ada garis-garis di punggungnya mantap betul wadidaw langsung saja kita simpan teman-teman mantap satu truk pasir sudah penuh ayo bantu angkut yang lainnya teman-teman wow mantap betul Wah wow, dari tadi salpok nih sama yang ini teman-teman lihat wow ada kuda poni teman-teman unicorn oke okay. kita langsung simpan saja Wow, mantap keren lihat yang besar ini dinosaurus leher panjang teman teman wadidaw keren sekali kita langsung angkut saja wow, mantap betul oke okay. kita ambil yang lainnya teman teman Kura-kura ninja teman-teman Wadidaw keren sekali Oke kita langsung Angkut saja Mantap Wadidaw Lihat teman-teman Wow lihat punggungnya Yang ini dinol lagi teman-teman Punggungnya agak lebar Wadidaw Seperti sirip ikan ya teman-teman Mantap Kita langsung bangkut saja Wow mantap betul Lihat teman-teman Wah Kalau yang ini Boneka panda teman-teman Lihat Si Akai teman-teman Kalau di mobil aja Mantap Oke Kita langsung simpan saja Wow Yang ini yang lucu ini apa teman-teman Benar Yang ini bayi penyu teman-teman Wadidaw Mantap sekali Kita langsung angkut saja Wah lihat teman-teman Ada mamalia laut Iya Yang ini ikan paus Wadidaw keren sekali Mantap Kita langsung angkut ke dalam truk pasir kita teman-teman Mantap Wow yang ini si bebek ya teman-teman Posisinya sudah siap berenang nih Mantap kita angkut ke truk pasir wadidaw kita jumpa lagi bersama kakek katak teman-teman lihat posenya masih santai wadidaw mantap betul oke kita simpan teman-teman wadidaw dua truk sudah penuh teman-teman tersisa dua truk lagi dan kemana-mana bantu mengasep ya untuk mengangkut yang ini teman-teman wadidaw coba lihat eh uh, yang ini teman-teman ada mainan hot Wheels teman-teman wow keren sekali sedan ya teman-teman oke okay. warnanya mirip truk pasir kita mantap kita langsung angkut saja tuh wadidaw lihat ada hot Wheels juga teman-teman yang ini warna hijau wadidaw stun team teman-teman JDM punya wadidaw oke okay kita simpan mantap wow ada mobil balap teman-teman wadidaw kita langsung angkut saja mantap sekali kita rapikan di dalam wow lihat merah menyala mobil McQueen Wah, wow, mantap kita langsung angkut saja mantap betul Lihat teman-teman Ada empat mobil proyek ini teman-teman Mantap Kita ambil yang ini dulu Yang ini mobil beko Wadidaw Keren Oke Kita simpan Mantap Yang ini Mobil molen Wadidaw wadaw. Mantap Oke Ini buat mengaduk semen ya teman-teman Wadidaw mantap betul kita langsung simpan saja nah teman-teman kita menemukan truk Canter, teman-teman kenapotnya serigala ini ya teman-teman suos sekali wadidaw kita langsung angkut saja mantap nah yang ini kalian pasti tahu ya teman-teman iya yep, betul sekali yang ini mobil derek teman-teman mantap mobil pembantu ya teman-teman yang sangat berjasa nih kalau di jalan kalau ada apa-apa trouble di jalan si bus ini si mobil ini pasti datang membantu teman-teman mantap wadidaw mantap betul tinggal satu lagi ya teman-teman tuh lihat oke bantu mengasep Mengangkut mainannya ya teman-teman Wadidaw Mantap Lihat Ada tiga di depan Beda-beda warna Tapi Sama saja ya teman-teman Ini uh, Bus tayo teman-teman Si -teman. bis kecil Wadidaw Yang ini yang warna merah Wow Mantap betul Keren warnanya Seperti Untuk pasir kita teman-teman Nah kalau yang ini kita yang warna hijau wadidaw mantap oke kita langsung angkut saja mantap betul nah kalau yang ini yang keren ini yang warna biru teman-teman mantap betul yang ini bus tayo juga ya teman-teman mantap wadidaw kita langsung angkut saja teman-teman Wow, lihat Yang ini lucu-lucu sekali ya teman-teman Wadidaw Iya, yep, yang ini mobil beko Wah, keren sekali kan Mantap Kita langsung angkut saja ke truk pasir kita Wadidaw Nah, teman-teman Yang ini, teman-teman Mobil ambulan Wow, mantap sekali kita langsung angkut saja Wow mantap Wadidaw Ada mobil polisi teman-teman Mantap sekali Wadidaw Kita langsung angkut saja ya teman-teman Lucu sekali bentuknya Wadidaw mantap Nah kalau yang ini Mobil pemadam teman-teman eh, mobil pemadam kebakaran wadidaw lihat di atasnya ada keren buat petugasnya naik ya teman-teman mantap wow pokoknya keren sekali kita langsung angkut saja teman-teman wow mantap teman-teman ke truknya truk pasirnya sudah penuh teman-teman terima kasih sudah membantu ya teman-teman. Terima kasih juga sudah menonton. Bantu subscribe ya teman-teman. Nanti ada hadiah menarik buat kalian. Yaitu satu truk pasir teman-teman. Buat kalian yang beruntung. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bye-bye.